Baik, yang keseterusnya frasa yang terakhir wa al-lana hadid dan kami melunakkan bagi Daud itu akan besi. Baik, melunakkan ni melembutkanlah kebiasaannya orang-orang zaman dahulu, zaman dahulu ni. Kalau kita tengok sejarah forging, tahu forging? F-O-R-G-I-N-G bukan fogging, fogging itu sembuh fogging itu kan orang sembuh edis ke apa itu kita panggil fogging ini forging penempaan, tempoh sebab kita nak kaitkan dengan apa ni? dengan besi, menempa besi kalau tengok sejarah-sejarah awal dalam ketamadunan dan peradaban manusia dikatakan paling awal 4,000 sebelum masih dah ada sejarah forging ni sejarah penempaan besi dan kalau kita kata 4000 sebelum masihi zaman nabi Dawud tadi 163 maksudnya dah terlewat ke belakang sebelum tu dah ada orang menempa besi tetapi yang menjadi kebiasaan dalam konteks penempaan ni wasilah untuk menempa besi mengikut apa-apa pattern yang kita nak acuan yang kita nak bentuk yang kita nak rekaan yang kita nak biasanya kaitan dengan penempaan besi ini dia ada wasilah-wasilah dia contohnya besi ini perlu dipanaskan dalam tungku api nak bagi dia membara, nak bagi dia panah, lepas tu keluarkan ada jenis ketuk mengetuk, palu memalulah, setelah dia tonton-tonton macam orang buat keris ke, orang nak buat pisau ke cara standar tu dah berlalu zaman tu tetapi lain bagi Nabi Allah Daud salam. Nabi Allah Daud, Allah melembutkan besi bagi dia ni tanpa menggunakan benda-benda yang kita cerita tadi jadi dia nak tempa besi ke, dia nak pattern besi ke, dia nak create benda tu tanpa perlu masuk tungku api tanpa perlu panahkan besi, tak payah ketuk, tak payah apa Allah bagi dia keupayaan dengan hanya bersumberkan tangan kosong jadi dia mampu memintal-mintal, menganyam dan menjalin besi, ambil besi tu buat dengan tangan je gambaran dalam tafsir-tafsir menyebut seperti seseorang memintal benang untuk dijadikan pakaian ataupun memintal kapas untuk dijadikan kain ha, maksudnya ambil besi tu, kenyek kotu kenyek kotu, kenyek kotu macam kita main plastising tu lah seolah Allah lah tu bukan macam tu, takut salah cuma nak gambarkan mudahnya Allah bagi dia ha, nak buat burung, ha, nak ambil plastising kita buat burung Tu gambaran nak nampak bagi mudah atau Allah lebih lagi mudah daripada kita main plastisin, a'lam. jadi dia cuma menganyam, menjalin memintal tu hanya guna tangan kosong, kita hari ni tengok orang bekerja buat rumah kan, asas-asas tu, besi, hak kerah tu kan, punya pulai apa, nak bagi bengkok apa nak ketuk tu, nak ketuk ni, ha, dia tu guna tangan kosong, ha, sebab tu lah ada sebahagian orang-orang ni, dia guna ayat ni Nah, dia guna ayat ni, konon-kononnya besi itu jadi lembut lah Wallahu'alam lah kalau jadi itu dianggap dia sebagai Mujarrabat tak? kalau jadi setengah orang dia letak ayat ni dalam kitab Mujarrabat Mujarrabat ni maksud dia apa? Tajrib pengamalan mungkin orang tu beramai ayat ni berapa ratus berapa ratus tiba-tiba dia pulih besi itu jadi mudah pada biasa dia anggap benda itu menjadi pada dia, dia letak dalam kitab tapi bila orang lain beramai, mesti tak jadi macam dia tak mesti tapi dia cakap tu atas tajribat atas pengalaman nah, ni kalau orang tua dulu kita kaitkan dengan petua-petua lah petua-petua ni kadang-kadang bila diadukan dengan saintifik tak masuk pun dari sudut sains eh tak logik ni, tak masuk tapi kadang-kadang benda tu menjadi kita ingat dulu dah kalau sakit perut cerit-berit, orang tua semua makan apa? pucuk-pucuk pucuk apa? kucuk jambu-jambu kayu tu kan kadang-kadang benda tu bukan kata saintifik apa jadi tak tahulah jadi kebetulan nak jadi ke sebab makan tapi biasanya kita makan tu jadi lepas tu orang tua kata kalau macam ni buat macam ni kita anggap tu petua kadang-kadang bila kita sebut petua mereka tak faham pula mereka pukulah oh dari sudut saintifik benda ni salah kita bukan cakap bidang saintifik bukan bidang kita pun kita cerita balik hak petua orang tua. Nak abad depa buat tu melalui benda tadi, tajrubat pengalaman, buat jadi, ada orang buat tak jadi. Okey. Ini adalah pandangan daripada Imam Hasan Basri dan juga pandangan Imam Qatadah dan juga pandangan Imam Al-A'masy dan selain daripada mereka bahawa Allah memudahkan bagi Nabi Allah Daud alaihi salam melembut dan melunakkan besi hanya dengan perantaraan tangan tangan kosong sahaja tanpa melalui proses yang kita panggil proses penempaan besi dan inilah antara kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Daud Allah bagi besi tuan-tuan baca dalam ayat-ayat yang lain Allah bagi pada anak dia Sulaiman penempaan apa? penempatan apa? Ha. kalau Nabi Dawud Allah bagi besi, Nabi Sulaiman Allah bagi apa? gabungan dua ni asas nilah yang Zulkarnain buat tembok ya jub ma Zulkarnain buat tembok ya jub ma besi dicampur dengan apa? tembaga, yes Nabi Sulaiman dikurniakan pula kelebihan berurusan dengan tembaga Ha, kita boleh tengok nanti mungkin sampailah masa cerita tu akan sampai pada bab Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman Allah bagi kehebatan dia tu dari sudut tembaga dan mudah bahasanya, kedua-dua beranak ni Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman lebih sinonim dengan kita panggil kontak perusahaan lo logam Nabi Daud bapak dia besi, Nabi Allah Sulaiman dengan kontak tembaga ha, habis lah, satu ayat je kan